Akan ku gapai bintang di langit, pasti terjatuh ku bangkit lagi. Takkan menyerah, tetap melangkah, meraih mimpi, terbangun. Seakan aku Tiada arti Mengejar gunung Semakin jauh Yakin ku takkan Pernah berhenti Air keringat basahi tubuh Tak bukan dunia Menemus awal Melawan dunia menggapai ingin Semua ini Pasti adanya Bila kita kuat Sudah pasti menang Takkan menyerah, takkan menyerah. Lakukan dunia menemus awan, melawan dunia menggapai mimpi. Semua Pasti adanya Bila kita kuat, Sudah pasti menang